Siapkan megah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya sudah. Ya sudah. Oke, masuk semua ya. Untuk kita mulai. Kita nyanyikan lagu wajib dulu. Biar kita belajar hari ini lebih semangat. Ya. Paham. Bajan kita hari ini Kalian nanti dapat Menganalisis Apa hak kita terhadap lingkungan Apa kewajiban kita terhadap lingkungan Nah itu harus kita ketahui ya? Kemudian Kalian dapat menganalisis Dampak Kalau lingkungan itu kotor Kemudian Setelah memanjal ini dan itu, Dapat menganalisis Tindakan untuk lingkungan itu akan tetap bersih nah itu ya selanjutnya nah, Bapak harapkan kalian itu dapat menerapkan sikap yang positif itu untuk menjaga kelestarian lingkungan itu ya jadi, satu materi kita hari ini apa hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan kemudian bagaimana cara kita menjaga kelestarian lingkungan ya. berikutnya bagaimana cara kita memanfaatkan sampah-sampah kas. Selanjutnya, kalian ya, ya. jawab pertanyaan. Perhatikan ya, permasalahan yang tercakup di dalam pertanyaan berikut ini. Ya. pernahkah kalian pergi ke pasar tradisional? Pasar tradisional itu yang bagaimana misalnya? Apa? Alahan, ya. Kemudian kalian pernah pergi ke pasar tadi kan? Biasanya apa yang membuat indra penciuman kalian itu terganggu? Hah? Bau. Bau yang bagaimana, Ali? Bau yang apa? Bau sampah. Bau sampah yang busuk ya. Oke. Okay. Nah, bagaimana sih sikap kita sebaiknya terhadap sampah -sampa yang ada di pasar itu? Hah? Dibuang pada? Ya, ya, bagus. Kalau sana ini kunjoto, apa akibatnya kalau lingkungan kotor? Iya penyakit. Iya banyak penyakit ya. Jadi kalau lingkungan kita kotor, banyak sampahnya, maka penyakit pun mudah menyerang. Sebelum kita lanjut, kita akan bentuk kelompok. Satu lagi bapak. Oke, semua sudah. Kemudian kelompok. Ya. Nah, Baik, selanjutnya bapak akan bagikan LKPD. Ya. Nah, Tidak semua. Baik, sebelum kalian mengerjakan LKPD, dulu, saya dulu ayam berikut ini. juga ikut menuntut hukum mereka. Berdasarkan teks tersebut, terdapat pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang terjadi di ya. nah. Dari tayangan yang sudah kalian saksikan tadi, baca secara cermat, ya. Lalu analisis masalah-masalah apa yang terjadi di dalam teks itu. Kemudian jawablah 6 analisis yang sudah kalian baca tadi. kotak kelompoknya siapa-siapa dituliskan. Oke, okay? silakan bekerja yeah. Okay. Yeah. Nah, Ya. Oke. Okay. Ya. Oke. Nah, sudah dibaca. Ini. Nah, Menjawab, nah, ya. Oke. Jawab, ya? sesuai dengan analisis ya? oke? Okay. Dari hasil pekerjaan kalian, mulai dengan kelompok enam yang sudah siap tadi, kan? Oke, silakan. Nanti tanyakan, apa yang mau kalian tanyakan? Oke, silakan. Dibacakan mancanan, warahmatullahi wabarakatuh molekul, warahmatullahi wabarakatuh kami. 500 liter, 500 liter, 500 liter, 500 Pasar dan lingkungan pasar sangat kotor dan bau hmm. Perhatikan ya Mengapa aroma pasar menjadi sangat bau Banyak sampah yang tidak dibuat pada tempatnya adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia setelah penakun kematikan Contohkan, terhadap lingkungan mendapatkan udara bersih air, hmm. lingkungan sehat dan nyaman Hmm Tiga, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Contoh contoh kewajiban terhadap lingkungan menjaga lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, mengolah sampah. Sudah kau pandang? Oke. Sekarang kau tawarkan kepada temanmu. Ya, demikian kewajiban-kewajiban yang tahu. Ya, akan menempatkan sampah dibuat kerajinan tangan. Sampah dibuat karya seni dan se Ah, itu ay. Apa tadi salah satunya dibuat karya seni? Misalnya, apa karya seninya? Mon. Oke, okay, ya. sudah selesai? Ya. kalau sudah selesai, kita kasih plus dulu untuk kelompok 6 pak beri bintang kasih aplaus dong buat teman kita buat yang bertanya bapak kasih bintang merah oke selamat datang oke selamat kelompok terakhir kelompok satu ya ya silakan masuk oke ya wajib semua ya silakan salam dulu assalamualaikum Thank mm -hmm. you. lingkungan, membersihkan lingkungan sekolah, jelas. Jawaban dari teman kita Aib? Wow. Jelas. Kita kasih apus dulu. Terima kasih Binta. Nah, mana teman kita yang bertanya? Dapat bintang lagi. Kita kasih apus lagi. Eh, karena ini kelompok terakhir, silakan duduk. Balik. Sudah habis ya? Sudah maju semua? Ya mengumpulkan LKPD. Ketua kelompoknya orang saja yang kumpulkan. Ya. Nah, perhatikan. Oh hari ini pembelajaran kita sudah selesai dan pada pertemuan kita selanjutnya, masih di tempat 3, kita akan membuat proyek karya seni menggunakan majalah bekas, koran bekas. Ataupun kertas-kertas bekas yang ada gambarnya ya, Untuk kita, desain on Bapak harapkan jangan lupa membawa bahan dan alat Alatnya alat satu Bukit okay. terus, terus, terus, terus, ya boleh pakai krayon boleh juga pakai pensil warna dan juga kertas HPS atau kertas karton. Tugas kita minggu depan, kita akan membuat project montage. Ya, sampai di sini. Pada pembelajaran kita hari ini, adakah hal yang belum kalian pahami? Kita mengerti semua. Oke, bagaimana perasaan saya? hari ini. Adakah hal yang membosankan dari belajar hari ini? Tidak. Ya. Tidak ada? Ya. Tidak ada. Materi yang sulit ada tidak tadi? Ya. Tidak ada. Kesimpulannya belajar kita hari ini mengenai hak dan kewajiban terhadap? Ya. Kewajiban adalah? Kedas. Yang harus dia di... lakukan. lakukan dengan penuh, iya. Salah satu yang harus dilakukan yang penuh tanggung, a contoh a Salah satu saja apa? Mendapatkan air bersih ya kita. Salah satu kewajiban kita lingkungan Iya menjaga lingkungan agar tetap. Iya kita kasih lagi Oke, okay. karena waktu kita sudah habis, ya, maka pembelajaran kita kita cukupkan sampai sini. Dan silakan simpan semua peralatan tulis kalian. Kita duduk pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Karena itu sebelum kita pulang, silakan berdoa dulu. Tolonglah,